ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْتَابِعِينَ وَتَبَلَّتَ بِعَيْنٍ وَمَنْتَبِعَهُمْ بِأَحْسَنٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُخْلِلُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدَ في الدين أعزكم الله ما سلفت قبل بصرة تضع توكه Sampai pada taqwa munafiqin Dari suku Bani Ubaid Ibni Zaid Ibni Malik Di suku tersebut Ada seorang munafik yang bernama Khidam Ibni Khalid Wahu alladhi ukhrija Masjidid Darar Min Darih Yang masjid Darar Diambil dari rumah dia Atau dibangun dari tanah dia Juga berkata Ibn Termasuk munafik dari Bani Ubaid ibni Zaid adalah Beshir dan Rafi' ibni Zaid. Sedangkan dari Bani Nabid, turunan dari Nabid, berkata Muhsyam, Nabi adalah namanya Amr ibn Malik ibn Aus. Lalu min Bani Harith, Harith ibn Harith ibn Al-Ghazraj Ibni Amr, Ibni Malik, Ibni Aus Dari keluarga tersebut atau dari suku tersebut Ada Mirba' Ibni Qayyudi Mirba' Ibni Qayyudi Demikian nama-nama mereka Di setiap suku-suku Aus dan Khazraj hampir semuanya Ada Wahyu'alladhi qala li rasulillahi Sallallahu alayhi wa sallam Orang ini Seorang tua sesungguhnya Buta lagi Tetapi memang Buta mata dan juga buta hatinya Ketika Rasulullah SAW Melewati kebunnya Dia berkata Dengan kalimat yang kurang ajar, La uhillu ya Muhammad In kun ta nabiyan, Sungguh tidak halal bagimu wahai Muhammad. Kalau engkau seorang nabi, tidak halal untuk melewati kebunku ini. Aku tidak halalkan katanya. Waakada fi netan. Kemudian mengambil dengan tangannya satu genggam pasir. Kemudian berkata, Wallahi lau aklamu anni lau sibu turam gaira, la Sungguh, kalau aku tidak khawatir mengenai orang lain selainmu, akan siramkan pasir ini ke Jadi alasannya, saya tidak melemparkannya kenarkah, karena khawatir kena orang lain. kau melihat <feast ahí> Maka sahabat-sahabat yang mendengar kalimat orang ini berhamburan ingin membunuh orang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi jauh, jauh, biarkan dia, biarkan dia a'ma, qalbi, Biarkan dia, biarkan dia. Ini orang buta, buta matanya dan juga buta hati. Maka ada yang tidak sabar dari sahabat yang bernama Sa ibn Zaid saudara dari Bani abdil ashal Dia memukulnya dengan busurnya, dengan sekerasnya di kepalanya, saya jauh sehingga berdarah di kepalanya. Kan kita ini Mirba ibni Kairi. Dari keluarga mereka juga ada lainnya, termasuk saudara dari Mirba juga, yaitu Aus ibni Kairi. Tadi Mirba ibni Kairi, sekarang Aus ibni Kairi, juga sama, memiliki penyakit nifa. Wahwaladzillahulilah Rasulullah SAW menyemakanda. Ini orang yang berkata dalam perang perangkanda kepada Rasulullah SAW, Inna boyutana awrah sesungguhnya rumah kami aurat rumah kami perlu dijaga. Lana, <tuk tangan> izinkan kami untuk pulang ke rumah kami. Rumah kami butuh ini perlu dijaga dalam keadaan beginian begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka kenal, selalu mempercayainya. Oh kalau begitu silahkan kamu pulang saja. Apalagi mereka memakai nama Allah, Wallahi <tuk> Inna Baitana Rumah kami perlu dijaga kami begini kami begitu. Apa kata Allah? Yaquluna Mereka berbicara dengan mulut-mulut mereka, Malaysia bihim apa yang tidak ada dalam hati mereka. Maka Allah wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengingatkan Rasulullah sallallahu tentang orang-orang sejenis itu. Yaquluna bi in Mereka mengatakan rumah kami perlu dijaga Padahal rumah mereka sama sekali tidak perlu dijaga. Mereka tidak lain kecuali ingin lari dari perang. Ingin lari dari jihad. Mereka pura-pura masuk Islam supaya selamat nyawanya. Ternyata dalam Islam suruh Yang mengorbankan nyawa. Ini yang membuat mereka takut dan selalu menghindar dari jihad. Ciri munafikin ada dua yang sangat menonjol. Yaitu takut mati dan bakhil. Karena mereka sendiri masuk Islam atau pura-pura masuk Islam Untuk menyelamatkan keduanya Supaya selamat hartanya tidak dirampas sebagai pampasan perang Supaya selamat nyawanya tidak dibunuh sebagai orang kafir Maka pura-pura masuk Islam Untuk melindungi keduanya Hartanya dan nyawanya Ternyata dalam Islam diperintahkan untuk mengeluarkan zakat Maka mereka bakhil Siapa yang bakhil sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri tidak mau memberikan pahala pada dirinya sendiri Atau tidak mau dia mengharapkan pahala dari Allah untuk dirinya sendiri Demikian pula ketika disuruh jihad Maka mereka adalah orang yang paling menghindar Dengan sekian alasan Ada yang menyatakan Inna Seperti Aus bin Qayzi Demikian pula ada yang menyatakan Dengan kalimat-kalimat lain La Jangan berangkat panas-panas ada yang menyatakan dengan kalimat datang sini jangan bikin fitnah aku, aku orang yang gak kuat tinggalkan perempuan, kalau aku meninggalkan keluarga aku langsung terfitnah sekian macam alasan-alasan yang satu tujuannya menghindari jihad disabilillah ini ciri-ciri munafiq ini ikhwan bin termasuk munafik juga dari Bani Zofar Bani Zofar atau Bani Zofar Sesungguhnya Dufar itu namanya Ka'ab ibn al-Hariq. Ibn al-Khazraj. Dari kalangan Khazraj. Ada salah seorang dari suku mereka. munafik Yang bernama Khatib ibn Umayyah ibn al-Rafiq. Wakanah Syekhan Jasyiman Qad Asa. Dia adalah seorang yang tua. Besar. Dan sudah rentak. Sudah tua sejak zaman jahiliahnya. Wakanah lahu Ibn. Dan dia punya anak min akhyar muslimin dari orang yang paling baik di kalangan muslimin yakni bapaknya tokoh munafik anaknya seorang muslim yang baik Yazid bin Khalid Yazid bin Khalid Khalid bin munafik Yazid ini adalah seorang sahabi radhiyallahu taala anhu اصيب يوم احد حتى سبقت الجراحات anaknya ini sahabat yang mulia ikut dalam jihad di sabilillah termasuk perang Uhud dan dalam perang Uhud, dia asbatatul Jirahat, dia tersungkur, terbaring, tidak bisa bangun lagi, karena Jirahat, karena luka-luka yang banyak di tubuhnya. dari Bani maka dia dibawa ke perkampungan Bani Zufar, ya, karena dia dari Bani Zufar, ya, dan tentunya dari Bani Zufar itu orang yang tertuanya adalah Hafid, gitu. sabun tadi. Fahaddatani Asim Ibni Amr Ibni Patadah Kata menyampaikan kepada Kwa Asim Ibni Amr Ibni Umar Ibni Patadah bahwasanya ketika dibawa ke suku Bani Dhofar Berkumpul semuanya kaum muslimin yang ada di suku tersebut Laki-laki dan perempuan yang masih familinya keluarganya Datang berkumpul Rijalil muslimin ini Laki-laki mereka muslimin dan juga wanitanya Dan menengok orang tersebut yang akan wafat Akan meninggal fajaanu yaqulun maka sebagian mereka berkata kepadanya dengan takziah absyir bil jannah bergembiralah wahai anaknya khatib bergembiralah dengan surga insyaallah kau akan mendapatkan jannah katanya idin maka muncullah tampaklah sifat kemunafikan orang tadi bapaknya ketika itu tadinya enggak kelihatan muncul Sifat-sifatnya keluar dari mulutnya. Nah munafik dikatakan oleh Allah Taala pasti akan kalian ketahui. Kata Allah kepada Nabi-Nya, ولا تعرفنه في لحن القول. ولا ta'rifanna sungguh engkau pasti akan mengetahui menlahilqaul dari keterjelinciran lidah mereka. Orang munafik akan kelihatan. Kalimat-kalimatnya akan terlihat bahwa dia adalah munafik. Di sini hati terlihat munafiknya ketika dia berkata ketika kaum musliminnya menghibur dengan menyatakan abshir bergembiralah engkau akan mendapatkan surga makanya letuklah si hati ajal jannatun min harmal iya, kebun-kebun janda maksudnya banyak yang terbunuh banyak janda, banyak yang aital kalian sungguh menipu orang yang anak ini kasihan dia kalian menipu, anak ini, kasihan dia astagfirullahaladzim ucapan dia sungguh ucapan yang kufur, tidak percaya pada jannah tidak percaya tentang akibat yang baik bagi mereka yang jihad fisabilillah. bahkan menganggap kaum muslimin menipu ini khundin azakumullah keluar dari mulutnya, yang menunjukkan kalau dia adalah seorang munafik. berkata Rahimahullah. dari suku yang lainnya ada bushayir Abi abiyarak وَهُوَ Abu Ta'mah. Ta Busyair ini dijuluki Abu Ta'mah, Ta Bapaknya makanan Tukang makan Dijuluki lebih jelek lagi Terkenal dengan nama سَارِقُ الدِّرْعَيْن سَارِقَ الدِّرْعَيْن Pencuri baju besi Siapa Busyair? Busyair sang pencuri baju besi Terkenal bahawa dia adalah pencuri baju besi فَانَ بِنَا Orang ini dalam keadaan mencuri makanan Mencuri baju besi Tetapi ketika dilaporkan pada Rasulullah SAW Dia bersumpah dengan nama Allah Wallahi ya Rasulullah Karena aku muslim Karena aku masuk Islam Kemudian mulai keluarga keluargaku yang lain ini Yang belum masuk Islam ini Terus benci kepada aku Benci kepada aku Sehingga aku orang baik-baik dikatakan mencuri Lihat Memakai nama Islam Untuk melindungi dirinya Dikatakan mereka menuduh saya mencuri itu Karena saya masuk Islam Katanya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 Jangan kalian berdebat Jangan kalian membela orang yang berkhianat Pada diri mereka sendiri Tidak suka kepada orang yang tukang khianat Tukang pendosa Ini yang dimaksud adalah orang tadi Busyair ibn Abi Arab Termasuk Munafat juga Yang masih bergabung sukunya dengan suku dia adalah kuzman halif lahum. Kuzman hey. ini halif itu artinya bergabung dengan suku Abi Arab tadi. Kata Musahak rahimahullah haditsnya Asim bin Amr ibn Qatadah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, innau lamin ahlinna orang ini termasuk penduduk neraka. Rasulullah Sallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Menyatakan orang yang masih hidup Bahwa dia fil jannah Dia fil nar Dia di surga, dia di neraka Karena beritanya dari Allah SWT Kulan fil jannah, kulan fil nar. Sebagaimana sepuluh yang mubasyari bil jannah Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar Fil jannah Umar fil jannah Osman fil jannah Ali fil jannah Abu Ubaidah fil jannah Sampai Zaidus fil jannah Khan bin Rasulullah SAW menyatakan mereka fil jannah Sebaliknya Rasulullah SAW mengatakan yang lain ulam finnar termasuk yang dikatakan finnar adalah orang ini kuzman dikatakan la min ahlin nar innahu la min ahlin nar. sungguh orang ini termasuk duduk neraka adapun kaum muslimin seluruhnya kita semuanya tidak boleh mempersaksikan orang yang masih hidup dengan surga ataupun neraka karena kita tidak mendapatkan wasyu walaupun orang kafir sekafir-kafirnya nggak boleh kita katakan bulan bin ahlinna. Belum tentu. Barangkali besok dia Rasul Islam. Demikian pula sebaliknya orang yang saleh dan paling saleh seluruh negeri. Nggak boleh kita katakan ini bulan ahli jannah. Produk surga. Kenapa? Belum tentu besok dia dalam keadaan masih saleh Bisa jadi besok berubah atau besok berubah. al baina asbu'ayni min asabi'irrahna. Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah yukallibuhu kaifa yasha Allah wallahu malkul mulki ada yang pagi dalam keadaan muslim salat sudah kafir ada yang pagi dalam keadaan kafir salat sudah menjadi muslim sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah kan katakan kepada Amir Umar kun lid dunya kaanaka ghari au abiri sabilil akhirah kullu bina'uzukum Allah dikatakan innahu lam min an-nar falamma kana yauma ahad muslimin okay. orang ini okay. yang sudah dikatakan pada perang ush Katalah ikut berperang, ikut bertempur dengan semangat berapi-api, hingga katalah beragian musyriki, hingga membunuh sekian orang dari musyriki, berhasil membunuh sekian orang musyriki, sampai abdattahul jiraha, sampai dia rembah karena sekian banyak luka-luka di tubuhnya, pahamlah ilah dari bani maka dibawa korban ini ke suku bani tufar karena dia walaupun bukan dari Bani Zuhar tapi khalifu Bani Zuhar. Fa ya. muslimin, sebagaimana biasanya rijalun minal muslimin kaum muslimin berdatangan kepadanya memberikan kabar gembira, memberikan ta'ziyahnya? bergembira ya Qusman, bergembiralah fakat ablaikal engkau mendapatkan musibah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa engkau mendapatkan ujian, mendapatkan satu musibah" Di jalan Allah Wa Taala, mudah-mudahan engkau akan mendapatkan kegembiraan dalam jannah. Abshir, bergembiralah. Abad al Keluar isi hatinya. Qala, bimada da'ubasyar? Dengan apa aku gembira? Gembira karena apa? Fawawahi ma qataltu illa hamiyatanan qawmi. Sungguh tidaklah aku berperang kecuali karena pembelaanku terhadap kaumku. Maka ketika dia semakin sakit Semakin sakit Semakin merasakan dahsyat sakitnya Dia ambil pisaunya Dan kemudian dia potong urat nadinya sendiri Kemudian dia mati Karena bunuh diri Ini Persis Sebagian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW lah min ahli Naa tidak termasuk ahli Naa. Kalau Musa berkata Musa, walamia kun bi bani Abdil Ashhal munafik. Sedangkan dari suku bani Abdil Ashhal itu tidak ada munafik yang dikenal dari suku tersebut. Ini suku yang bersih dari munafik. Walamunafikah? Tidak ada perempuan pula yang munafik. Tidak ada munafik, tidak ada munafikah? Yang yo yang diketahui. Illa anna nubahak misabit ahad bani Kaabrahun. Sa'ad Ibn Zaid Hanya saja satu orang Dari suku Bani Abdul Ashal Yang bernama Dha'ad Ibn Thabit Salah seorang dari Bani Ka'ab Dari suku Bani Abdul Ashal Orang ini tertuduh Munafik Dan mencinta Yahudi Yang ini hanya dituduh begitu saja Tapi tidak ada cerita-cerita atau bukti-bukti tentangnya Wallahu ta'ala a'lam kalau kita nak masuk ke mulut, iblis akan menceritakan, menisahkan wakana yang jelas iblis suwain, iblis suwain mikroglott taubat ini, dan bahwasannya jelas iblis suwain, iblis suwain sebelum taubatnya sesuai dengan apa yang sampai kepadaku dari berita-berita dan riwayat-riwayat, juga bersama maaf, iblis mikroshail, dan Rafi iblis zaid, dan bisir, bisir, bisir, buh shail, buh bashan, tiga munafik. Dan satu keluarga, kakak berarti? Semuanya dari kata atau dari huruf bak, shin dan ra. Bishil, bushair Shayir, bil <tuh> Islam, mereka semua diajak pada Islam dan mereka masuk Islam. Tetapi da'ahum rijalun min min muslimin. Tetapi ketika diajak oleh beberapa orang dari kalangan muslimin untuk berhukum kepada Rasulullah SAW ketika ada pertikaian sesama mereka, mereka tidak mau. Kata mereka, kita berhukum. Kepada fulan, wa fulan, al Yahud dari Yahudi, kohar, okay. hukam ahli jahiliyah, para dukun-dukun dan tokoh-tokoh yang biasa menyelesaikan masalah di kalangan jahiliyah, musyrikin. Kalimurina azza wa jalla diajak untuk berhukum pada nabi tidak, karena mereka mengaku muslimin. Ini orang-orang tadi -orang okay. yang disebutkan namanya: Muattib ibnu Qusail, Rafiq ibn Zaid dan Bishr. Bagus juga jelas sebelum taubatnya. Okay. Pada Rasul Diajak untuk berhukum kepada Rasulullah SAW Tapi mereka menolak Dan bahkan meminta berhukum kepada Yahudi Karena mereka tahu Yahudi membolehkan riba Sedangkan Rasulullah wasallam tidak membolehkan riba Kalau berhukum kepada Rasulullah bisa Mereka akan kalah Tetapi kalau berhukum kepada Yahudi Mereka akan menang Itu yang dimaksud oleh mereka Maka Allah pun turunkan ayatnya Fa'anzalallahu a'azawajal fihim Alam tara ila annahum unzila wa unzila min ila Allah, Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku-ngaku beriman kepadamu Dan kepada yang diturunkan kepadamu Dan mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu Kepada Nabi-Nabi terdahulu ini mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, dan mengaku beriman kepada Musa dan juga kitab Taurat yang diturunkan pada Musa. Ternyata yuridu an kamu ila tauh. Ternyata mereka lebih menginginkan untuk berhukum kepada tauh. umiru padahal mereka diperintah untuk mengkafirinya, padahal mereka diperintah untuk mengingkari tauh syaitan dan syaitan memang menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh selanjutnya wa khazraj dan dari kalangan khazraj dari bani najjar ada juga mereka yaitu rafi' ibni wadi'ah wadi'ahnya sudah kita kenal ini anaknya juga rafi' ibni wadi'ah dan zaid ibni amr dan Amr ibni Qais dan juga Qais ibni Amr ibni Sahal Itu semua dari bani Najjar. Wamin bani Jusham ibn Khazrat. Sedangkan dari bani Jushamnya, kemudian dari bani Salimah ada seorang yang bernama Ajad ibni Qais. Wahwaladhiyyakul orang ini yang berkata kepada Rasulullah Sallam, Ya Muhammad dan liwalatastinni. Oi Muhammad izinkanlah aku dan jangan bikin fitnah aku. Ketika diperintahkan jihad fi ketika diperintahkan untuk berperang fi dia menyatakan iznini walaftinni. Izin tidak kudu jangan bikin fitnah aku. Ya, ini fitnah wanita. Dalam tafsir, ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Wa minhum may yaqulu iznli ada fitnah Di antara mereka ada yang berkata izinkan aku tuh tidak berangkat. Jangan bikin fitnah aku. Allah katakan ada Justru mereka terjatuh dalam fitnah. Dalam pasal ayat ini yang dimaksud fitnah adalah fitnah wanita. Dia menyatakan kepada Nabi dengan alasan, wah, saya ini orang yang lemah, yang tidak sanggup meninggalkan para wanita. Kalau aku meninggalkan istriku, nanti aku akan terfitnah. Kenapa akan begini, akan begitu? Tolong izinkan aku untuk tidak berangkat, karena aku begini, aku begitu. Maka kata Allah, justru mereka sudah jatuh ke dalam fitnah. Ini khanifin a'azakullah munafir, adalah orang yang aneh, yang otaknya terbalik. Banyak kontradiksi di dalam pikiran mereka. Mereka menyatakan, izinkanlah aku untuk tidak berangkat, supaya aku jangan terfitnah. Aku ini orang lemah, gak bisa meninggalkan wanita. Nanti aku terfitnah di jalan, aku terfitnah nanti di sana kalau terfitnah maksudnya apa? maksudnya aku kalau terfitnah aku terjatuh dalam dosa lah kalau tidak berangkat jihad bukan dosa Akbar dosa wanita eh, aneh kan? justru kamu sudah jatuh ke dalam fitnah belum berangkat kamu sudah jatuh dalam fitnah yaitu fitnah wanita kalah sangat sukanya pada wanita sehingga mau berqacihah sabilillah. Ini juga termasuk ucapan munafik yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Dan Allah katakan wa in bil kafirin. dan sungguh jahannam meliputi orang-orang kafir. Dan terus ayatnya sampai akhir kisah dalam ayat-ayat tersebut. Wamin Bani Auf dan juga dari Bani Auf yang juga dari Khazraj. Ada tokoh yang sudah kita kenal namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. <tuh> wa kana ra'sul munafiqin. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ra'sul munafiqin, pimpinannya dari seluruh para munafiqin. Ilayhi yajtami'un. Mereka semua para munafiqin kumpul di bawah pimpinan dia. Bergabung di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dialah orangnya yang berkata dengan sombongnya la in ra'ana ilal madinati la yukhrijannal a'adzu minhal adal kata si bin Ubay bin Saludini menyatakan sungguh kalau kita pulang ke Madinah lihat nanti orang-orang mulia akan mengusir orang-orang rendah itu okay. ala'adz minhal adal yang dimaksud orang-orang mulia adalah orang-orang seperti dia dan para Yahudi okay. sedangkan yang adal yang dimaksud orang rendah oleh dia adalah Rasulullah SAW dan para muhajirin, pendatang-pendatang dari Mekah lihat nanti ketika kita pulang ke Madinah, kita akan usir dan dikaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah ini sepulang dari Ghozwat Banil Mustalik sepulang dari perang Banil Mustalik sebagaimana biasanya mesti akan terlihat dari mulut mereka walaupun mereka menyembunyikan dirinya tetapi tiba-tiba terlepas dari mulutnya kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka adalah munafik al dan dari ucapan Abdullah bin Ubaid bin Salul ini turun satu surat lengkap yang disebut dengan surat al Munafiqin. maka surat al Munafiqin semuanya turun karena ucapan Abdullah bin Ubaid bin Salul yang menyatakan layuk Rejan al kalau kita pulang ke Madinah nanti kita akan usir mereka orang mulia akan mengusir orang-orang rendahan Allah katakan wallahu ya'lamu wallahu kata Allah ketika datang para munafiqin kepadamu dan bersaksi kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rasulullah Allah tahu bahwa Engkau adalah Rasulullah tetapi Allah pun mempersaksikan bahwa mereka para munafikin berdusta dalam persaksiannya. an samilillah innahum saama mereka mengambil sumpah-sumpah mereka untuk menentang dari jalan Allah swt. Rasulnya sangat jelek apa yang mereka lakukan. Dari kami anhum amanu tuk Ala fahum la yang demikian karena mereka tadinya beriman kemudian kafir kembali maka distempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati mereka dikunci mati hatinya maka mereka tidak akan pakai tidak akan paham Kalau kau lihat mereka akan mengagumkan engkau tubuh tubuh mereka badan-badan mereka ini tampilan mereka. Wahyakunu Kalau mereka berbicara, niscaya engkau akan mendengarkan enak ucapan mereka. Karena kulla Mereka seperti kayu yang disandarkan. Setiap pada ucapan, mereka merasa bahwa ucapan itu atas mereka. Ini setiap ayat turun ayat, mereka merasa. Ini kita yang dimaksud, kita yang dimaksud. Humuladhu fadhurhum mereka adalah musuh maka hati dari mereka musuh dalam selimut semoga Allah merangi mereka kalau diajak mereka dikatakan marilah kemari marilah kemari kepada ampunan Allah wa akan dimintakan ampun untuk kalian mereka menggelengkan kepalanya, memalingkan kepalanya. Waraaitahum yasudu nawahum mustaqbirun. Dan kau lihat mereka berpaling dalam keadaan sombong. Sawaunalaihim sama bagi mereka. Apakah engkau mintakan ampun untuk mereka ataupun engkau tidak mintakan ampun untuk mereka? Lailfirallahum Allah tidak akan ampuni mereka. Inna Semuanya Allah nggak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Okay. <orr bunny p Azim: mereksi> Merekalah orang-orang yang berkata, jangan kalian infakkan harta-harta kalian di Rasulullah Sallallahu sampai mereka berpaling. Wahillahi khaza'inus samawati wal ard. Allah lah perbendaraan yang di langit, perbendaraan harta di langit maupun di bumi. Walakin la Tetapi munafik munafik itu tidak mengerti. Yakulun la ila al al Mereka berkata, kalau kita pulang ke Madinah nanti, niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang rendah itu. Walillahiil 'izzati walirasuulihi walilmu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu bagi Allah, bagi rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi munafikin tidak mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu amwalukum wala auladukum 'an Wahai orang-orang yang beriman jangan kalian terlalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir pada Allah ta'ala Dan siapa yang melakukannya, siapa yang terlalaikan dengan harta dan anak-anaknya, maka mereka lah orang-orang yang akan merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.